fenomena astronomi dan berita astronomi lainnya gambar baru habel menunjukkan lembaran dan filamen puing-puing dari bintang masif yang meledak sebagai super di awan magelan besar galaksi pendamping kecil terdekat di Bima sakti dan cahayanya akan mencapai bumi ribuan tahun yang lalu bahan filamen pada akhirnya akan didaur ulang untuk membangun generasi bintang baru di galaksi ketil Matahari dan planet kita sendiri dibangun dari puing-puing supernova serupa yang meledak di Bima Sakti miliaran tahun yang lalu. dml 190 adalah salah satu sisa supernova paling terang di Awan Magellan Besar atau dikenal sebagai N49 SNR j 660453 HD271255 atau RASS 207 terletak 160.000 tahun cahaya dari Bumi di konstelasi selatan Dorado. DMl 190 kira-kira berusia 5.000 tahun dan lebarnya sekitar 75 tahun cahaya. Inti bintang asli yang terletak jauh di dalam awan gas ini adalah bintang neutron yang berputar dengan kecepatan satu revolusi setiap 8 detik. Bintang neutron ini menghasilkan beberapa peristiwa emisi sinar gamma berikutnya dan sekarang dikenal sebagai pengulang sinar gamma luna. Gambar berwarna l 190 dibuat dengan data dari dua penyelidikan astronomi yang berbeda menggunakan White File Planetary Camera 2, salah satu instrumen pensiun dari teleskop antariksa Hubble atau NASA. Ini bukan gambar pertama dem l 190 yang dirilis ke publik hotnet Hubble sebelumnya dari sisa supernova ini diterbitkan pada tahun 2003 gambar baru ini menggabungkan data tambahan dan teknik permutusan gambar yang lebih baik menjadikan tampilan kembang api langit yang spektakuler ini semakin mencolok nah teman-teman pecinta astronomi begitulah penjelasan singkat terkait supernova rimandem l 150 yang ditangkap oleh teleskop luar angkasa Hubble